Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Hello, jadi di video kali ini aku mau bahas nih keuntungan di startup sama small business ini apa sih bedanya? Oke, okay, kita lihat langsung aja ya. Nah, jadi kalau misalnya ngobrolin small business Intinya di sini dijelasin, small business is focus on getting earnings, if possible a profit from the very first day. Oke, okay. jadi poin utamanya adalah fokus cari duit, fokus ke pendapatan. dan kalau possible possible itu langsung dapat untung gitu kalau possible langsung dapat untung. Tapi kalau startup kita lihat ya. It may take months or even years for a startup to gain percent Okay. A top target is to create a product which customer will like and will take on the market. Oke. Okay. If this aim will be achieved, profit of the company will be millions. Jadi di sini objektifnya adalah create product create product which consumer will like which consumer will buy will buy dan Profitnya entar gitu, profitnya nanti. Karena ketika emang udah profit, bakal gede banget. Tapi it might take months or even years, gitu. Nanti dari dibikin tuh nanti untungnya. Kalau misalnya small business fokus ke pendapatan dan kalau possible udah bisa langsung dapat untung dari awal. Oke, jadi kalau misalnya di kita simpulkan ya, kita simpulkan antara small business sama startup soal keuntungan. Oke, small business ini kita lihat dari fokusnya dulu, ya. Di sini ada fokus, fokusnya untuk small business adalah pendapatan. Sedangkan startup, fokusnya adalah produk. Gitu terus dari pendapatan ini, kalau possible, ini bisa digas buat untung dari hari pertama. Oke, okay. Nah, sedangkan kalau misalnya produk ini, laku dulu gitu loh. Laku dulu. Dari laku ini bisa bulan, bahkan tahun, baru untung. Oke, okay. pendapatannya beda ya, pendekatannya beda ya maksudnya, bukan pendapatan. Pendekatannya beda gitu. Kalau aku ulang lagi nih ya, aku ambil kesimpulan lagi, pendapatan ini dari jualan kan, jualan produk. Sampai laku gitu. Di sini sampai transaksi. Dan harapannya bisa untung di hari pertama gitu. Tapi kalau misalnya startup